Hai mbak dan mas bro datang di channelnya banget Hari ini kita mau jalan-jalan di Gothenburg Maksudnya kita udah di Gothenburg sih Jadi kita mau makan makanan di restoran Indonesia Yang khusus untuk kayak vegan gitu Jadi namanya adalah sayur So, hari ini kita akan makan di sini Hmm. Tuh, eh pude sini dong Ini dia adalah pemilik dari restoran Sayur mm. Jadi dia tempenya juga buatan sendiri ya Ini dia menunya dari sayur yaitu makanan makanannya itu adalah makanan vegan jadi semuanya adalah non animal. Terus aku dibikinin juga. Penyetan. Jadi di sini juga mereka itu bikin tempe sendiri. kotnya pembikin tempe. Mungkin yang pertama yang ada di Swedia kali ya. Ini. Ui. Hmm. Ini adalah nasi kuning. Hmm. Ini tempenya mereka. Hmm. Hmm. Jadi dia tempenya juga buatan sendiri ya Wow Rano juga dapat porsi makan ya Wow Pake tempe. tempenya hmm, Ini ada urap Gak bisa lambat deh, gak bisa jaim makannya Karena langsung Selain pas banget makan siang Dan ini kayak hmm, setelah satu minggu makanan makanan Swedia terus akhirnya aku nemuin makanan Indonesia hmm makan jagung hmm masih hangat coba penyatannya <ganti> ini enggak kira-kira ya langsung kita coba sangemploan <ganti> hmm. hmm. <Ini> enak banget <ganti> kita coba langsung emploannya banyak gede eh <ganti> hmm. <ganti> Hmm, sambal hijaunya kita cumit kumitkan di sini, tambah tempe, hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. terongnya. Hmm. Ini kalau nggak ada orang atau nggak ada tamu di sini, aku makan pakai tangan. Oh, yeah. Cuman karena ada tamu lain ya, jadi kita jaim. Dapet deh nemu kecil. Hmm. Hmm. Hmm. Gila, aku makannya kayaknya terlalu kalap. Terus sekarang udah kayak ngerasa penuh gitu. Terus, terus bang, <sukain> <men> mungkin. Apakah karena orang Indonesia yang datang ke sini makanya dikasih pedas banget Mbak iPhone? ini penyetan bukan udah ada di menu ya Jadi kalau misalnya beruntung itu bisa minta request nih penyetan tempe tadi termnya udah habis dan ini pedes banget dan karena pedes jangan lupa minumnya teh botol nyosor bukan iklan ya hmm. Sayangnya, nggak ada es. Kalau ada es, pasti lebih sempurna buat aku tuh porsi. For, for, for, buat aku tuh porsinya kayak gede banget karena aku adalah wanita mungil gitu. Jadi, tapi kalau untuk orang sini kayaknya pas ya. Cuman, kayak kalau buat aku, blenger, apalagi ditambahin ini, ditambahin itu, terus ranu dikasih bakwan. Yang dia gak bisa makan jadi aku ya makan. Mohon maaf ya, Buda iPhone Makanan buat Ranu, mamanya yang makan. Oh, iya. Wow, you gonna eat that. <laughs> Tempe penyer. Hah? Kayaknya tadi harusnya separoh gitu. Terus separohnya dibungkus. Ini tempenya aku sisa-sisain karena pengennya safe base for last ya. Terus malah keluargan. <laughs> Yuk kita intip Itu Bude lagi ngapain sih? <laughs> Nanti Daniel sudah bilang ini borang dari mana ini? Ya, pasti. Ketutupan ah, ada bayangan. <laughs> Jadi ini adalah yang punya pemilik dari warung sayur. Bukan warung sayur. Jadi ini ini adalah pemilik dari sayur yang populer juga di Gothenburg. <laughs> Jadi kalau kalian ke Gothenburg jangan lupa mampir ke warungnya Mbak Ivon, oke? Okay? Bude Ivon. Bude. <laughs> ini dari tahun berapa? 2019 ya. Dari 2019 awal Oh, pas aku pindah ke sini itu baru. berarti baru-baru baru. Ini restoran kedua aku. Sebelum uh -huh. kan udah ada. Di mana? Di Mayona di sini juga. Uh -huh. Cuman enggak. enggak jalan, jarang. Bukan jalan karena ini, karena kita sering kicem kan, sama. Oh, sama orang lain. Iya. Oh, orang lain jadi uh -huh. ya. Dia mau berhenti Burang. ya karena udah rame. Ya, hmm. yang punya kitchen itu katanya mau stop ya, gitu. Oh beli sendiri nih. Jadi ini harus menginspirasi buat mungkin hmm. yang mau membuka usaha gitu. Maha. <laughs> gimana tuh? Mahal ya kan. Harus strong. Tapi harus strong karena. teksnya tinggi kalau di sini. Kalau hmm. di sini kalau di kota berapa? Sampai 30 juga. Iya, sama. Tapi udah ngurus ketemamiku Tetap. Tetap. semuanya. Jadi gak ikut-ikut ya. Itu, itu, itu. Oh, yaudah, ada tamu. Ya udah dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hei dong. Terima kasih pude iphone yang sudah mau masuk ke videonya banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Hei dong.